gambar pertama, persahabat ya kita tentunya masih belum bisa maupun dengan penampilan semalam Jadi Lesti dan Kak di acara konser Raya Hood Indosiar yang ke-27 tahun Wow, Allah banget ya Lesti Rizky bilas membuat kita bangga dan tentunya selalu menampilkan penampilan yang sangat wow banget Persahabat ya. mudah-mudahan Idola kesayangan kita ini selalu mendapat doa-doa baik dari orang-orang yang tulus mencintai mereka Amin dan kita lihat juga ke momen berikutnya Masih di acara momen semalam Ini diunggahan Indosiar Lesti Rizky Bilar Persahabat ya Berjanji ingin menjadi lentera untuk BBL Wow ini perjanjian Lesti Rizky Bilar Untuk sang buah hati persahabatnya Bunda Lesti dan Papa Bilar Ini janji jadi lentera untuk BBL Masya Allah Mudah-mudahan BBL juga selalu menjadi kebahagiaan Kebanggaan untuk kedua orang tuanya Amin ada sebuah kalimat keemsan juga yang dituliskan di postingan ini. So sweet banget Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora janji menjadi lentera bagi BBL yang membawa kebahagiaan untuk mereka. Siapa nih yang mau lihat BBL lagi? Jangan lupa pantengin terus ya keseruan konser Raya 27 di Indonesia. Wow, Allah banget ya. Dan kita lihat juga di postingan ini tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram Bunda Namza mengatakan di kolom komentar Pantesan BBL pengen cepet-cepet berjual ternyata mau hadir di Ultah Indosiar karena tahu emak bapaknya ketemunya di Indosiar Wah Masya Allah banget ya sesuatu tentunya emang tidak ada yang menyangka Masya Allah memang luar biasa kita patut bersyukur mudah-mudahan tentunya kebahagiaan kita selalu dapatkan dari idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya juga persahabat di sini ada momen yang sangat luar biasa banget ya Untuk kita semua Ini momen wow 27 pertanyaan kepada kakak Rizky Bilar Dan adalah si Kejora Ini sih luar biasa cute banget ya Masya Allah Di momen ini kebahagiaan kita rasakan juga Ketika kakak Bilar ini menguji langsung Istri tercinta di depan air plan, Dan Jirayus serta para pemirsa Indosiar pasti ya Masya Allah banget ya Kakak menyatakan bahwa dede elasti itu setelah lahiran emang lebih cantik wow masya allah banget ya tentu ini kebahagiaan yang kita dapatkan masya allah mudah-mudahan rumah tangga mereka langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik amin dan di postingan ini juga dipost kembali oleh akun love anastasia slar di postingan ini juga ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption bener banget, dedek cantik Masya Allah, dedek yang dipuji Papa Bilar, aku yang pede boros, nyengir sendiri gemoy, Masya Allah banget ya <guluh> ini sih cute, luar biasa pokoknya dedek lesti hanya bisa tersipu malu tuh saat dipuji langsung oleh suami tercintanya di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Zaitatun166 Kakak yang setiap hari ketemu pasti jujur dong kalau Bunda Lesti tambah cantik Aku yang lihat di sosmed aja gitu juga suka ngomong sendiri Bunda teh sekarang tambah cantik ya hmmm Masya Allah banget ya Memang aura-aura dari Dede Lesti selalu bersinar Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan untuk kita semua Berikutnya persahabat ini ada kabar soal Lentera nih single terbaru Dede Lesti yang mana lagu Lengtera ini sekarang ada di posisi ketiga persahabat ya Di trending untuk umum, kalau untuk musik masih di posisi kedua Yuk sama-sama kita semangat, jangan kendor semangat kita, jangan patah semangat Tentunya kita buktikan kekompakan dan kesalitan kita Info ini kita dapatkan dari TNI Elal Kejora persahabat ya perhatikan juga di kalimat yang dituliskan Lentera ada di posisi ketiga Tetapi di kolom komentar Tentunya banyak sekali komentar penyemangat Masahabat ya Ya ini dari akun Evi Yuliani Wina Mengatakan di kolom komentar Iya tapi yang musik masih di dua Tetap semangat Tuh, Masya Allah banget ya di sini juga ada komentar dari konmeng dot kanan nggak apa apa yang penting tetap konsisten buat streaming wow masya banget ya semangat dan kekompakan ada juga komentar lain diberikan dari akun Yeni underscore pitung tiga kita nggak usah terkecoh sama netizen yang selalu membuli dedek dan kakak kita fokuskan aja sama streaming, mereka sengaja mengecoh kita agar dedek nggak trending lagunya Tuh, simak baik-baik, perhatikan Kita harus tetap kompak, jangan terkecoh Tentunya buktikan saja kesulitan kita untuk selalu mendukung karya-karya Lesti kejora maupun kakak Rizky Bilar dan berikutnya juga nih ada yang spesial banget ya, masya allah nih saat semalam, Lestir Rizki bila bertemu dengan Rudy Salim, wow, masya allah banget ya, dan Rudy Salim di sini menuliskan sebuah kalimat, bagaimana cara menimbang anak menggunakan feeling katanya tuh, Wow, ada-ada aja nih ini ya Tentunya ini luar biasa, kebanggaan juga, alhamdulillah. Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat, masya allah. Kita masih menunggu kejutan Anda pada baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.